kita lihat di laman akun Instagram SCTV menginfokan bahwa besok akan ada kategori penyanyi paling sosmed di SCTV Music World 2022. Alhamdulillah, idola kesayangan Bunda Lesti masuk di kategori tersebut, per ya. Kita lihat nih untuk cara votingnya di kategori penyanyi paling sosmed. Bisa lewat aplikasi Twitter, per sahabat. Like salah satu foto penyanyi paling sosmed di Twitter SCTV. Lewat Facebook juga bisa, like salah satu foto pada album kategori penyanyi paling sosmed, dan lewat Instagram, like salah satu foto penyanyi paling sosmed di Instagram post. Periode voting berlangsung sampai tanggal 16 Maret 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Disimak juga pertama di kalimat caption Info yang dituliskan oleh SCTV. Kabar gembira, viewers Rabu tanggal 16 Maret Pukul 00.00 .00, Waktu Indonesia Barat Akan dibuka kembali Polling untuk nominasi baru Yaitu kategori penyanyi paling susmen Pantengin terus Instagram SCTV dan catat waktunya Ayo buruan voting Terus artis kesayanganmu Sebelum polling akan ditutup Semangat ya untuk warga Konoha Kita buktikan ini tentunya bonus Untuk kita semua karena Bunda Lesti Alhamdulillah masuk kembali di kategori penyanyi paling sosmed semoga bisa mendapatkan piala penghargaan dan disimak juga para sahabat ya info dari l2w.id untuk jadwal boom vote, detik-detik penutupan voting ronde pertama ini dimulai dari jam 9 pagi hari ini sampai jam 10 dan ronde kedua ada dari jam 10 pagi hingga jam 11 siang ronde ketiga jam 11 sampai jam 12 siang catatan Beli koin yang harganya 100k Atau lebih menggunakan akun baru Serentak, boom Sesuai ronde-ronde ketiga Keluarkan semua koin yang kalian punya Tuh persahabat ya Yuk kita ikuti arahan Jamnya dari al-2w Mudah-mudahan kekompakan dari Leslar Lovers tetap terjaga dengan baik Semakin solid Mendukung untuk idola Kesayangan kita Bismillah, borong piala penghargaan dan ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan Dari Bupol ya Polisi Leslar, perhatikan persahabat Alhamdulillah, congrats nih untuk L2W.id Karena sudah di follow oleh Papa Bilar Wah, wow, congrats ya Masya Allah, makin bangga nih Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu memberikan Kabar-kabar positif Untuk warga Konoha pastinya Kita doakan selalu Untuk fanbans Leslar Yang selalu Memberikan Contoh-contoh yang luar biasa Untuk kita semua Terutama selalu melakukan kebaikan Dan kita lihat juga Keunggahan berikutnya Kita lihat di momen spesial Papa Bilar semalam main bola Attitude yang selalu Disuguhkan Yang selalu dicontohkan ya, Oleh Papa Bilar ini selalu membuat kita bangga Disimak persahabatnya Masya Allah Attitude selalu menjadi nomor satu Bagi Leslar Idola kesayangan kita Semakin bangga Semakin bahagia mengidolakan Bunda Lesti dan Papa Bilar Momen ini pun di kembali oleh akun Rossi Anuska Leslar24 Kalimat yang sempurna dituliskan attitude Masya Allah Katanya itu persahabat ya Hingga tanggapan komentar pun Banyak sekali diberikan oleh para sahabat yakni dari akun instagram bunga anggrek bunga mengatakan di kolom komentar dia bisa menempatkan kalau sama kobas, kok kris, ko ngelawak, kalau sama temen gestrek kalau sama anak jail kalau sama istri romantis tuh inilah yang selalu membuat kita bahagia dan bangga ya Leslar selalu bisa menempatkan di mana harus lawak, mana harus serius Kita tentunya selalu bangga kepada idola kita ini Dan berikutnya kita lihat juga tanggapan lain Diberikan dari akun Instagram Kati 76723 mengatakan Masya Allah, eti tetap diragukan lagi Pasangan yang bisa menempatkan dimanapun dengan siapapun Ini sih memang luar biasa banget persahabat ya Masya Allah Bapaknya Bang El, begitu santunnya Sama yang lebih tua Ini salah satu pembuktian Bahwa Leslar Itu memang sebenar-benarnya Emang orang baik, para sahabat ya Kita tentunya Harus bisa mencontoh Apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Semoga juga nih kita semua Diberikan selalu kebahagiaan Selalu dipermudah Apapun segala urusan kita semua Amin